Kamulah alasanku Terbangun pagi hari Dengan senyuman mata Matahari Menyinari bumi Dan ku cukup terkejut Saat kamu berkata Mencintai ku Tapi Ini tapi Itu tapi Ini itu Inginnya aku Denganmu tanpa syarat Tulus menjalaninya Cintaku kepadamu Sungguh tanpa Tapi Kata-katanya Setiap detik Jujur tulus Tanpa rekayasa Ku benar cintaimu Tapi kenapa selalu Kau ajukan sebuah syarat Aku mau kamu Seperti aku miliki oh, oh, oh, Cinta tanpa tapi tulus menjalani Setiap detik, jujur tulus tanpa rekayasa. Ku benar